Yes. <laughs>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 ada bapak pengacara yang tentunya di malam hari ini berselaturahmi ke rumah Leslar Wow, bismillah, alhamdulillah, postingan kalimat yang diunggah oleh Lesnar Entertainment Bismillah persahabat ya Kita tunggu tentunya kejutan, surprise yang akan diberikan oleh Lesnar Entertainment dan idola kesayangan kita Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Haganiati, Masya Allah, tebak Alhamdulillah, bismillah, semoga dilancarkan semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ada tanggapan dari SJRT, A Demir, senang-senang mengatakan. Mungkin karena lihat postingan ini kali ya, ada Goyang yang langsung hapus akun, padahal baru tadi ngefitnah di lapak bunda Lesti. Netizen memang modal bacot doang katanya tuh. Hati-hati tuh persahabat netizen yang selalu memfitnah, yang selalu nyinyir. Siap-siap saja karena Lesti dan Bilar tidak tinggal diam. Idola kesenangan kita tentunya cukup sabar. Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang baik, dan semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Amin. Selanjutnya, bersabar disimak juga di unggahan Bunda Lesti satu jam yang lalu, Persahabat Bunda Lesti mengunggah video iklan MS Glow. Aduh, makin bangga banget. Dan pastinya makin kagum ya dengan sosok Lesti Kejora yang sangat multi-talent sekali. Di postingan ini pun, Bunda Lesti meneruskan sebuah kalimat panjang wujudkan mimpimu bersama MS Glow sukses menjadi impian setiap orang. Namun untuk mewujudkannya ada proses yang perlu dijalani. Begitu banyak rintangan yang harus dilalui. Sering kali rasa lelah mendominasi, bahkan rasa ingin menyerah dalam diri. Tapi, mudahlah sih percaya banget nih usah tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mari, tentunya kita semuanya terus melangkah. Percaya dan yakin bahwa setiap impian akan berakhir indah di persamaan SMS. SM, Glow, setiap langkah kita selalu bermakna, masya luar biasa. Mudah-mudahan, Bunda L terus menjadi BA atau menjadi brand ambassadornya MS Glow. Kemudian juga selanjutnya persahabat di IGC-nya Papa B 45 menit yang lalu mengunggah video persahabat ada Bang Putra dia dan keluarga. Masya Allah malam hari ini Bang Putra tentunya datang kembali ke rumah Neslar. Mudah-mudahan tentunya Selaturahmi urahmi. tetap terjaga dan terjalin dengan baik kita makin kagum dan bangga pastinya. Bahwa selatu rahmi mereka Luar biasa Masih tetap terjaga dengan baik Kemudian juga selanjutnya persahabat, Di unggahan zashi.id Makin gak sabar juga Untuk menantikan Menyaksikan Acara yang luar biasa Bersama Zaskia Sungkar Hamin 3 Tinggal tiga hari lagi persahabat. Jangan lupa Jangan tunjuk Semuanya Tentunya jangan lupa persahabat ya Untuk menyaksikan Return Ramadan Snow 2023 tanggal 10 nanti Tinggal 3 hari lagi kejutan akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Kemudian selanjutnya persahabat kita lihat ini ada sebuah postingan dari Bapak Pilar di igas pribadinya. Ini sebelumnya persaingannya mengunggah foto. Sepertinya ini wajah-wajah baru bangun tidur. Namun kita juga dibikin salvo kalimat yang diposting oleh Papa B. Udah dapat koleksi terbaru dari MRB Clothing Line. Ini pertanyaan tuh persaingan. Jangan sampai ketinggalan ya tuh warga Konoha mendapatkan produk terbaru dari MRB. Doakan juga untuk bisnisnya Papa B. Mudah-mudahan sukses dan lancar. Kita masih menunggu kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Divot TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik dari Lesti dan Reski Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi rencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.